Tanpa walas kue lungo Bien kae Raono mesake Aku siti wae Ngepoti trisno Anyarmu Lalu kau tinggalkan aku Tersakiti sendiri Di malam itu kau yang pas aku sayang sayange Tanpa pamit, ku ingat dong. Mengenai aku, kurang ngerti salahku, dan kau campakkan diriku bersanding dengan. Kekasih barumu Menjadi saksiku, kau yang pas aku sayang sayangnya. Eh. Empuk, pamitku. Wengat dong, menguai. No, no, we. Aku ngerti salahku, dan kau campakan diriku bersanding dengan kekasih barumu. Apa tak Udah berdek, bang, jadi saksi nih. Kue lungo ngopas aku sayang Sayang tanpa pamit kue. Dan kau campakan diriku Bersanding dengan kekasih barumu Apa tak terimu Kan ikhlas lekowo Singta Arab kue Radisio siyo. Budha kan tadi saksiku, abah tak terima ikhlas kue, radisio, Benjuku, mengaku, korban janji manismu udang pulang, Gantati saksine Hutan pedreg Gantati saksiku